lebih dari sepuluh juta hmm. itu tidak pakai aplikasi pak hmm. nah, zoom memang tapi sebanyak mungkin mungkin karena dampak dari covid kemarin ya yeah. jadi semua harus digitalisasi sehingga mungkin memang e, apa e, tidak bertatap muka pada saat itu sekarang juga kita kurangi karena kecuali untuk pekerja pekerja informal kan kalau petani pedagang itu mungkin nggak punya heh, nelayan nggak punya HP mungkin ya nah itu, itu manual sebenarnya cuman kita butuh supaya lebih rapi kemana yang bisa 10 juta itu kita akan untuk uh, dikasih GMO, GMO. Uh, persyaratan mungkin Pak yang lain uh, persyaratannya ke Jembo uh, persyaratan install aja Pak nanti cuman email aja sih email sama nomor impor masalnya, ini ya. Itu juga teknisnya hmm. terlalu dalamnya. Oh, itu itu ke khusus yang buat di bawah sepuluh juta. juta. tapi kalau yang lebih dari sepuluh juta itu gimana ya, pak? itu bisa melalui video call. Hmm. nah kalau memang nggak bisa juga baru ujung terakhir di manual pak. Nah. tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi munijah. iya sekarang syaratnya sederhana pak, cuma kartu jam sospek, KTP. KTP. KTP. sama kartu peklaring enggak? Kalau meragukan hmm. baru kita pakai bakul. Oh gitu. Ya kan takutnya ada yang aneh-aneh gitu ya. Iya, iya. Jadi ada pemahaman itu. Lebih simple Lebih simpel. Lebih simpel. Cuman wajib itu wajibnya. <laughs> iya, iya. Kalau yang agak meragukan baru kita lihat sampai. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. kalau salah tadi. Ada kendala atau ada terkenal dibantu pak, dibantu. makanya di misalnya seratus tadi ya kita bantu, hp kan cukup satu pak, iya. kalian cuma email sama email aja kali ya, nah, ya dibuatin, yang lebih. Kalau tanggapan bapak mengenai adanya rph dalam termasuk ini terima. Hmm. Merasa terbantu itu gimana? Atas <laughs> sebaliknya gitu. Yang jelas. Uh, diharapkan dengan ada apa LTBA. Iya. sih. itu mensupport terkait perlindungan pekerja. Gitu. Kan lebih baik juga melebarkan sayapnya itu masih banyak pekerja-pekerja terutama kami fokus di uh, apa badan usaha itu yang kecil, mikro mm. sama pekerja informal. Nah kalau yang sifatnya besar menengah Kayaknya udah suatu kewajiban harus itu Pak ya, ya, ya. Nah justru uh, bagaimana uh, dari lembaga itu bisa uh, Cakupan perlindungan terakhir kerjanya dilebarkan lagi gitu ya. itu, Jadi bukan hanya untuk yang besar dan menengah Tapi kecil, mikro, dan pekerja informal Karena uh, Tahun ke depan dan, dan dari tahun ini sampai 2026 itu kami fokus ke pekenit formal dan kecil mikro Nah apalagi di kota kalau di Tasik nih Pak ya itu kita tahu bukan kota industri ya Kemarin dipaparkan saya lihat itu lebih kepada UKM yang paling banyak Ya kecil mikro itu paling banyak ternyata di, ya. karena tingkat kreativitasnya tinggi ya Nah itu cuma di Sukses ya, semakin majulah lah ya. Kemudian bisa dapat kepercayaan dari para pekerja. Yang ada di mana, di Tasik, wilayah kerjanya, sampai? Keluarga. Nah, peniangan timur lah ya. Nah, seperti itu. Kemaranya. Siap, terima kasih Pak. Karyawan Taman Wisata Karangresik, apa udah ada titik temu atau belum? Setelah kami berupaya untuk... Mempertemukan kedua belah pihak antara BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan dengan pihak perusahaan Alhamdulillah hari ini rekan-rekan buruh -rekan sudah bisa mencairkan jaminan hari tua Prosesnya berapa lama Pak? Prosesnya, kalau kita tinggal masuk ke aplikasi JMO, bisa 5 menit sampai 10 menit udah nyampe ke rekeningnya masing-masing. Tahapan selanjutnya, ada persyaratan yang dibutuhkan untuk masuk JMO. JNO? Persyaratannya cuma ketik nomor kartu peserta BPSS Kekenal kerjaan, sudah di ini apa dicairkan? Ya harapan bapak untuk kedepannya buat buruh yang lain untuk uh, jaminan hari tuanya bagaimana pak? Harapan saya dari LPHBI uh, utamanya ya rekan-rekan buruh harus paham uh, untuk pencairan haknya ya jaminan hari tua.